Hari ini mau masak semur bakso bumbu Jawa. Hmm, rasanya enak sekali, guys! Saat mencoba. Bakso kecap. bong merah Nah, ini bumbunya sudah mulai harum kita tunggu sebentar ya supaya lebih harum lagi kita masukkan salat dan laos tambahkan garam sedikit ya Kita coba.